Wabarakatuh, ketemu lagi teman-teman di channel Warna Grafika Studio Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik notifikasi video terbaru Warna Grafika Dan selamat datang ya teman-teman Saya doakan teman-teman semua, sehat walafiat hari ini dan besok dan selama-lamanya lah pokoknya sehat walafiat, tambah ganteng, tambah cantik Tambah banyak rezekinya ya teman-teman Nah pada video kali ini Bang WG Mau belajar Memasak Ini sehari ini kelasnya pelajaran memasak Tutorial nah, nah, Kali ini Bang WG Mau membuat pizza oh, Ini sekarang nih memasak bukan kerjaan emak-emak doang nih ya Bapak-bapak juga harus bisa Nah kebetulan eh, saya orangnya tukang ngemil ya Jarang jarang makan ini ya Makan nasi gitu Jadi kalau ngemil kan bisa sembari kerja gitu Yang penting perlu terisi ya teman-teman ya Oke okay, hari ini saya mau bikin pizza Tapi ini yang simple-simple aja Ya teman-teman Uh, pokoknya dijamin enak dah, ya, ngirit ya. Nah bahannya apa aja? Uh, nanti saya kasih tahu. Tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu supaya kita bisa terus bersilaturahmi ya teman-teman ya. Aktifkan belnya juga nih teman-teman supaya ini ya kalau ada video-video terbaru dari warna grafika teman-teman bisa langsung dapet ya. Uh, no. Nah teman-teman <coughs> Seperti yang saya bilang tadi Sekarang saya mau bikin pizza eh, Kagak pakai ribet Tapi ini ya Ini bahan-bahannya beli semua dan dan dijamin pasti bisa juga deh bocah kecil aja bisa nih bikin ya sekarang saya mau rotinya base nya itu pakai ini teman-teman yang udah jadi ya ada banyak dijual nih Edo, ini buatan bang Edok buatan bang Edo nih namanya ya mereknya Edo ya pizza base roti pizza siap masak. oh Ya. Ini harganya eh uh, 12.000 ya. Isinya 3 nih, teman-teman ya. Diameternya 15 cm. Jadi masing-masingnya 40 gram. Ya. Ini ini enak nih, teman-teman nih, ya. Terus Uh, uh. Pokoknya eh uh, uh, Saya sausnya pakai ini pronas ya. Pronas saus bulgogi barbecue. Uh, beli juga nih di minimarket ya. Ini udah saya tuang di sini teman-teman ya untuk oles-olesnya. Lalu saya ada sosis. Nih. Di potong-potong, tapi terus ini mayonnaise, saus sambal, <Sus> sambalnya udah dikejar. <tuh>. Uh, terusnya juga ada keju, ya. Saya pakai keju parut, kebetulan karena. Belum nggak ada mojar habis ya. Terus ini ada oregano, teman-teman. Ini untuk biar harum ya, kalau udah dibakar. Terus mentega ya, teman-teman. Ya, nah, menteganya itu untuk diolesin ke di sini nih. Ini ya, nanti dioles-oles rata ya. Ya, biar orang nempel ya Ya. Tapi sebenarnya ini pizza base-nya bisa bikin sendiri, teman-teman. Ini cuma nggak mau ribet ya. Kalau pakai ini cuma 10 menit, teman-teman, dibakar di open suhunya 200 derajat, tapi tergantung ovennya. Tapi ini bisa juga pakai ini ya. Pakai wajan anti-anti lengket lah pakai teflon ya teman-teman ini ya teman-teman ah, oke sekarang kita mulai aja dah ya kita lihat cara pembuatannya oke sekarang kita buka dulu ininya ya teman-teman ya pang edo Jadi isinya ada Ada tiga nih teman-teman Siji oh, ya. Ini satu tiga, Dua Tiga nah, Pokoknya tiga nih Ada tiga rotinya nih Bawu roti Oke okay. Ini udah nggak usah digepeng-gepengin lagi nih temen teman ya Nah jadi Ini setelah wadahnya dikasih ini ya Sudah dikasih mentega Kita taruh aja nih di sini teman-teman Buat berapa biji ya pasti 3 ya nah udah gitu kita kasih Dani saus bulgogi langsung aja kita olesin ya sini ya ini teman-teman ini bukan dioles di muka nih nah sini dikatain Banyaknya terserah, dah pakai senyum ya. Ini bikinnya biar enak. Hmm. Tuh, makanan tuh biar enak, bikinnya sembari senyum, jangan cemberut. Ya temen-temen ya. Kalau kurang boleh ditambahin. Ya. Terus kasih sosisnya disusulin. Nah jadi ini toppingnya terserah teman temen nih. mau apa aja, mau mau jamur, mau apa aja dah, pokoknya bebas dah. Mau ada Bawang bombay boleh, paprika hmm. ini saya. Paprikanya nggak ada lagi. Kaprika mau pakai cabe rawit boleh, ya ada somai boleh nih. Taruh somai sini, hmm, bakso ya kan? Oke, oh, gitu dah Oh ya sosisnya direbus dulu teman-teman ya biar matang ya banyak-banyak oh. pun boleh ini tangan saya bersih loh habis cuci tangan teman-teman ya cuci tangan dulu ya jangan nanti habis mobil habis garuk-garuk ketek nah. ini harus segin Jadi, ini buat bapak-bapak yang ditinggal kabur bini nih Bisa masak dah pokoknya Dijamin ya. nah. Ini kalah nih Pijamut nih Kalau kita bikin ini Kagak laku udah dia hmm. Jadi kalau bikin sendiri kan toppingnya terserah teman-teman Mau banyak ini mau dikit mengirit Bebas ya teman-teman ya ini teman-teman Ya ya nah, Kita cepatkan Lalu selanjutnya Kita kasih keju Kalau ada mozzarella Mantep nih teman-teman Sepertinya ya Gitu ya, teman-teman. Ya, Bagai dikit nah, gitu ya. Tuh, saya mau banyak-banyak kejunya karena saya suka keju, teman-teman. Ya, wow, uh, kalau pakai rela nih, teman-teman, meleleh dia kejunya ya kan? Tapi ini juga apa, -apa sih? Enak juga kok ya nawai ya ini cetar cetar itu singkatan dari cece Iskandar ya teman nah, lalu kasih mayo hias ya temen-temen nih ya, oh udah, biasa aja. ini jadinya nih, temen -temen ya. Ya, tanora. Nah, tanora ya. soalnya kalau terlalu miring nanti tumplok. lalu kita kasih saus, kasih ya temen, temen ya. ini saus sambal biasa nih temen. oke. Kalau kurang pedas Tambah sausnya belakangan aja teman-teman hmm. Sudah kelihatan menggoda Ya teman-teman ya Pokoknya kalau udah begini Janda sebelah rumah kalah menggodanya ini teman-teman <laughs> Selanjutnya Kita pakai ini nih Daun oregano ah ya Kasih Daun oregano ya teman-teman ya Buat wangi-wangi ya sedikit aja ya teman-teman ya jangan banyak-banyak nanti mabok nah, gitu ya biasa ya kan biasa biasa di luar kalau sudah keluar biasa biasa saja biasa biasa di luar kalau sudah keluar biasa biasa saja oke selanjutnya kita akan uh, panggang pakai oven ya teman teman nah ini ya teman teman ya Opennya sebelum kita masukin emang udah dipanasin duluan nih temen-temen ya, 200 derajat nah, tergantung nih temen-temen ya dari opennya ya. Kalau saya open advance jadi 200 derajat. Aduh, panas temen, -temen ya. Jadi udah nih udah saya buka. Sekarang ini kita masukin ke open advance nya ya. Kita set ke 10 menit Nah ini ya kita set ke 10 menit nih ya Nah tinggal kita tunggu 10 menit nih teman-teman ya Nanti hasilnya bagaimana Sampai ketemu di 10 menit ke depan Oke okay.